next work, oke okay, ketemu lagi saat ini sama kita di Secret Valley by Pramana lokasinya itu ada di Banjar Jati, desa sebatu kecamatan Tegalalang oke okay, buat yang penasaran sama tempatnya yuk langsung aja kita masuk let's go Sekarang bersama dengan, mohon maaf Mbak namanya siapa? Ini, Nama ya. saya Juli Oke, okay, dengan Mbak Juli ya Yang uh, hari ini dapat jaga di villa ini Oke okay, Mbak, mau tanya-tanya sedikit nih hmm. untuk tahun bukanya untuk Sacred Valley ini tahun berapa ya? Kita buka dari tahun 2020, bulan Agustus oke okay, Berarti baru di tahun kemarin ya? Iya, baru lima hmm. uh, bulan, enam bulan Oke, okay, hmm. jadi baru tahun kemarin guys untuk dibukanya nah untuk roomnya sendiri itu ada berapa room mbak? Kita di sini ada enam kamar mm -hmm. dengan dua tipe mm -hmm. uh, suite room sama deluxe room. Oh, suite room sama deluxe room. Oke, okay. mm -hmm. kalau uh, deluxe roomnya itu ada berapa room di sini, Mbak? Kita untuk deluxe nya ada empat room. Mm -hmm. Yang suite nya kita ada dua. Ada dua iya. Oh, Oke, okay. boleh nggak kita langsung aja nih explore tempatnya? Yang mana sih yang namanya deluxe room sama suite room di sini? Ah. Oke, okay, langsung aja kita cek yuk. Let's go, mulai, Mbak. Ya, mari duluan. Hey, nih nih kita mau kemana nih mbak? Abis ini ya, mbak. mau ke kamar. Oke, okay, kita langsung ke kamar ya. Ini untuk uh, ruangan ini mau dijadikan tempat spa Oh oke, okay. nanti rencananya di sini bakal ya. ada spa guys ya. Itu tepatnya ada di depan roomnya. Oke okay, boleh mbak, silakan ya. untuk lanjut. Oh ini dia rumnya ya mbak ya untuk nah. yang tipe deluxe. untuk kamar untuk nama kamarnya eagle. Oh, nama kamarnya eagle ya. Baik kita langsung masuk kamar kak silakan masuk. Wow guys kamarnya bagus banget. Wih cantik tau. Wah. Oke okay. ini yang tipe deluxe ya mbak ya. Ya oke okay. kamarnya lebar ya. Dulux boleh <tuk> kembali <tuk> <tuk> enak guys, empuk empuk, ya ampun dikotorin <tuk> oke okay, kita, itu view-nya boleh, <tuk> boleh saya <set> ke sana gak? ini <tuk> <Bukunnya. tuk> ya ini bakonnya ya ba. wow view-nya enak banget Lompat jatuh gak kira-kira, mah. <laughs> Gila, keren, keren, keren, keren. Ini ada, apa sih, Mbak, namanya nih? Ini? Itu hemoknya. Hemoknya? Iya. Oke, okay. ini spot tempat foto. buat terbahan spot foto-foto gitu ya. Iya. Apalagi nah, viewnya langsung ke lembah ya. ya. Wow, keren, keren, keren banget. Uh. Oke, okay. boleh kita eksplor kamar mandinya sekarang ya. Kita penasaran gak sih kamar mandinya kayak gimana? Oke. Okay kamar mandinya ada di mana mbak? kamar mandinya ada di bawah untuk kamar ini. oh kamar ini ada di bawah. boleh mbak ya tuh? biar nanti saya nggak nyasa. nanti saya nyasa nggak bisa pulang mbak. oke, okay. wow kamar mandinya di bawah guys. jadi kayak lantai tingkat itu loh. wow. oh di sini semuanya kain ya mbak ya? masih alamat kalau mandi di sini. jangan tip, nggak boleh. tutup, tutup, tutup, tutup, tutup. Ini juga ada gelas, nggak Jadi jangan dimakan gelasnya ya. Oke. Ya udah yuk langsung lanjut ke kamar yang sweet ya, Mbak ya. Udah bagus banget feelnya ya, kepaling kamar nama Kamarnya, nama kamarnya Oke, okay. okay, nama kamarnya udah kembali Oke, kita ada di suite room. Wow Kamarnya emang banget sih Oke, okay, bedanya ini sama kamar yang tadi itu apa? Bedanya kalau yang kamar suite-nya lebih uh, luas Hmm. Uh, untuk yang di kamar suite-nya Kita ada batapnya Oh Boleh, langsung aja di ya Kita lihat bathtub guys. guys okay. okay. Jadi ini ruangannya lebih besar gitu ya Mbak ya Lebih Oke okay. okay. Emang bener guys Jadi lemarinya itu lebih Mas, besar, besar. Oke okay. Nah ini apa nih Mbak? Uh, ini, ada berangkas ya Ya. Ini uh, oh, Ada, ada tempat barang-barang uh, berharganya -barang oh. kalau uh, bawa uang bawa perhiasan, hmm. perhiasan bisa ditaruh di sini. Oke okay, jadi kalau buat uh, apa namanya kita yang bawa barang-barang berharga atau mungkin uh, uang atau apapun segala macam yang berharga itu bisa uh, ditaruh di brankas ini guys dan itu cuman isi di suite roomnya aja. Hmm, ya. aja. Kalau yang deluxe nggak isi oh, ya, nggak pak ya? Oh, Oke okay. okay, sekarang kita langsung ke kamar mandinya untuk ya. hmm. okay. okay. Uh, uh, uh. Eh, uh, maaf <laughs> untuk batanya. Oke oh, okay, batapnya ya. Wow keren ya kalau di sini kalau tadi yang di deluxe itu uh, apa namanya kayu. Kalau oh, yang yeah. di sini temanya tuh lebih ke stone gitu ya. Di sini sambil mandi ya masih terus sambil liatin pemandangan. Uh. Langsung ke lembahnya loh. Sekaya, sama kayak namanya nama villa itu kan. Secret Valley. Jadi itu artinya itu lembah suci. Jadi ini langsung pas mandi mandi itu kan bersih sendiri gitu ya. Habis itu langsung lihat lembah pemandangannya sumpah gila keren banget. Wow. Sumpah emang ya. Uh, kita langsung aja cek-cek balkonnya ya. Ini gimana Wow. Apa ya, ya Ini buat spot fotonya di ya. sini ya. Oke, okay, wujudan banget. Jadi ini kalau misalkan ini apa namanya diisi bednya, bed, bed covernya, ya. itu bisa foto-foto di sini ya. Wow, dan ini langsung menghadap ke kelemahannya. Keren banget, dan di sini tuh udah enak banget. Dan emang untuk apa namanya semua villa-villa Bright by Pramana itu benar-benar rekomendasi banget. Soalnya semua hampir semuanya itu bener-bener keren-keren banget tempatnya guys. jadi emang rekomendasi banget deh untuk ramana. Ya. oke okay, mbak. berarti untuk harganya di sini ada special price nggak sih untuk promo-promo gitu? Hmm. ada kak untuk itu, hmm. itu uh, dari diskon 10% untuk uh, di weekday nya, weekday -nya aja. Ya, oh, oke okay. di weekday nya. kalau untuk harga normalnya itu gimana? untuk uh, harga normalnya uh. normalnya kalau direct tuh yang dike-deluxe nya pakai ribu per kamar, okay. untuk yang di suite-nya 500.000, oke, okay, berarti e. tanpa itu, e. Oh, itu tanpa oh, include ya, breakfast ya, oke. Okay. Yang deluxe itu harganya 400.000, kalau yang suite room itu harganya 500.000. So, hemat budget banget ya, guys. Ya, walaupun itu without breakfast, tapi keren banget. Dengan view kayak gini, dengan harga 500 sama 400.000, itu bener benar rekomendasi banget, deh. Oke okay, mbak, makasih banget nih udah nemenin kita untuk eksplor kamarnya terus juga kalian nemenin kita keliling-keliling untuk eksplor semua lokasi tempatnya di sini dan emang uh, untuk semua uh, villanya Pramana itu emang bener-bener rekomendasi banget deh ya so buat temen teman yang emang lagi cari villa atau staycation yang lainnya jangan lupa buat cek uh, villa-villanya Pramana dan itu semua tuh rekomendasi banget deh, sumpah keren-keren Jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang populer di Bali Pasti kalian udah pada tahu dong Itu namanya Green Kubu Tegalalang Oke okay? Di sini itu tempatnya cocok banget Buat kalian yang punya kapal Atau mungkin mau refreshing Terus nikmatin yang ijo-ijo gitu Terus nenangin pikiran pakai yang lihat teratai. Uh sumpah tempatnya enak banget Enak banget Uh jadi di sini tuh benar-benar rekomendasi banget ya buat kalian yang nyari tempat refreshing buat tenangin diri ataupun buat jalan sama pacar. So, ngomong-ngomong nih perut gue udah gak tahan. Mending kita langsung aja yuk nikmatin santapnya. Ah, langsung aja tempat makan. Oke so, guys, sekarang udah datang kedatangan makanannya. Jadi sekarang kita cicipin dulu makanannya kayak gimana. Dan sebelum itu, aku mau kasih tahu ini namanya paket menggibung in love. Jadi buat kalian yang kapal bisa langsung pesan ini, oke? Okay? Terus juga ini ada namanya tipa cantok, terus ini rujak Nah, daripada lama-lama nih perut udah gak kuat ya. Langsung aja aku makan ya. Kita santap dan cicipin dulu makanannya kayak gimana. Langsung aja ya. Hmm, aku bingung mulai dari mana. Saking <laughs> banyaknya. Oke, okay, kita mulai dulu dari tempenya aja. Tempe dulu. Jadi, aku mau nyobain sambalnya dulu gitu. Jadi, kita coba dulu ya. Ini pasnya tuh kalau tempe sama sambal matah pakai nasi putih. Be, mantap kali guys. Coba dulu ah. Jangan ngiler ya, jangan ngiler loh. Hmm. hmm, enak. Cuman itu yang bisa aku mong. Sekarang setelah tempe, yang sederhana aja enak. Apalagi yang lain. Kita cobain sate. Yang Ini ya. Ini bumbu kacang sama sate. Hmm, enaknya Paul uh, Mantap. Next. Kita coba sayurnya, kayak urap gitu, tapi hmm. Hmm. yakin nggak tergoda. Hmm. Oke, sekarang kita cobain tipe cantoknya. Wah, sama ini. Ini tuh lain aja. Ini si tipe cantoknya tuh ada telur, ada tahu sama pupuk. Aku pengen nyoba sekaligus aja ya. Telur. Ini main sih aku lihat tipe cantok ada telurnya. namanya manis, kayak kisah kita, asik. Hmm. Ditambah kerupuknya, garing kayak bercandaan kamu. <laughs> hmm. Nge-fly. Sekarang kita cobain keruganya. Jangan ngiler loh. Hmm. hmm Ada sendok nggak? Pengen emang lagi. Enak, sumpah. Hmm. Yang lain, pada ngeliatin, mungkin saking enaknya kali ya. Yakin? ada yang nolak udah yuk, buruan kesini terus cobain makanannya ditemenin view yang cakep banget ditambah makanan yang pas banget sama viewnya ngedukung banget deh, rekomendasi banget pokoknya Green Kupu Tegalalang so, buruan kesini thank you gue mau lanjut makan dulu ya dadah kita vlog di Green Kupu makan enak, mentep enak enak, enak kasih apa dia, kasih apa Sarah enak, Oh, mau ga, Soalnya Cuman udah aku makan Dadah, busuknya aja ya Halo, oke setelah kita puas menikmati pemandangan, nikmatin santapnya Jadi sekarang, waktunya saya pamit undur diri Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kita kali Waktu. ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di Jagir Channel, oke? Okay? Thank you, ditunggu untuk episode kita selanjutnya